back, balik lagi bersama gue dan kali ini gue lagi main di MJ2 nih brother ya gue langsung bawa modal cuma 2000 aja gue langsung main di bet 3k gue pakai cocol cocol -co -co aja ya, ya. mudah-mudahan bisa JP besar di maria ya brother nah buat kalian semua jangan lupa pokoknya yang sudah nonton di sini jangan lupa di like, komen, dan share agar gue makin semangat mencari pola-pola gacor untuk kalian brother kalian langsung gasin aja juga diin lagi neko karena RTP nya juga lagi bagus banget mau apa lagi ya kan tuh lihat D3k nih bre jadi kita mulai itu dari jetnya itu sesuaikan dengan saldo yang kita bawa bre enggak usah terburu-buru buatin dapetin JP jadi kita langsung udah gede gitu ini aja gua udah JP itu sedikit oke langsung aja yang mudah-mudahan nih gua bisa dapetin JP besar di sini Oke, okay, gue naikin bed 5K Tung -tung, Gue pakai auto turbo 30 aja ya, hey brother dulu ya Tong -tong, Oke, udah turun lagi. Jadi santai aja kita main santai, main sabar. Kalau main tuh di PG mau dimanapun kita harus santai, harus sabar. nggak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa gitu ya. <sukur> Oke, okay, gua main turbo 10, jadi gua acak-acak borador. ya Mudah-mudahan bagus, cuk, cuk, bagus, cuk. Kecahnya gila, langsung naik. Saldo gue seketika langsung naik. Ki seketika langsung naik, gila nggak sih? seketika langsung naik gini. Saldo gue kan? Ugh, gile gile besar besar menang besar ini guys. <San> 你不再让我吃一个吗 yang Sampai lambda mudah-mudahan kita dapat dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, iya tahu nih gue bakalan dapetin JP besar lagi atau enggak ya. <koh> Lepang, nih ya nih ya ya bisa ya bisa buat kalian langsung aja gasin break ya, di mj2 yang tinggalin main sabar bertahap ya gue tadi bertahap nih kan dari bed kecil, bed kecil, bed kecil, kecil, sampai bed gede gitu ya Lepang, tapi nggak bisa habis ya kan karena maju mundur, maju mundur gitu Naik turun, nah gitu. nah ini mudah-mudahan sih gue dapetin JP, gitu, gitu. Lepang, Lepang, Lepang, ya gede ya kan Gede. nice banget sih, nice banget sih ini, nice banget, nice banget, nice banget langsung dapet tiga juta tiga ratus di sini udahan aja buat kalian semuanya langsung kasih aja jangan lupa pokoknya di like, comment, and share agar gua semangat mencari pola-pola gacor buat kalian setiap harinya pastinya oke masih ada 4 spin nice nah. hmm. gila sih gila sih gila sih ini gila sih udah 3,8 sih 2x Wah udah deh gue pamit undur diri aja nih brother Pokoknya buat kalian semuanya Terima kasih Jangan lupa di like, comment, and share Abis ini gue menyelesaikan dulu Ini gue masih ada Ini gue bakalan menyelesaikan dulu Gue pamit undur diri deh. Dulu bye bye Sudah brother Gue udah jokit 3,6 juta cuy Gue pamit undur diri dulu Bye bye See you. Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye I'm gonna